<SILENCIO> ketawanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Assalamualaikum Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Seharap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya. Jangan lupa basuh tangan ya. Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan ya dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Salam sejahtera sekali lagi buat orang semua cuy ya. Oke, kali ini kita akan mereaksi lagi sebuah video ya, sebuah video lawak gitu ya. Sebenarnya video ini sudah lama ya, dikirimkan teman kita di apa namanya? Gmail buat Gmail ya cuy ya. Gak tahu di YouTube ada nggak ini video cuy tapi uh, judulnya itu tentang kelakuan-kelakuan uh, orang yang lata gitu ya. Kalau di Indonesia cakapnya lata, kalau di Malaysia mungkin sama aja tapi di sini tulisannya melata gitu. Kalau di Indonesia kalau uh, penyebutan melata itu kayak ular, ular melata gitu ya. Tapi ada persamaan sedikit ya, lata melata hampir sama sih Jo ya cuman sayangnya durasi video ini tuh pendek banget cuy ya, oke sebelum kita lanjut jangan lupa buat kurang yang baru mampir ya baru join di channel NDTK jangan lupa like video ini kalau memang suka gitu ya, kalau memang tertarik dengan video-video ini, kurang bisa tengok di sini cuy ya, komedi cuy disitu semua yang berbau komedi cuy ya dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah cuy ya, supaya membantu saya untuk pendekatan gitu ya, untuk pendekatan dengan algoritma youtube cuy ya, oke dan tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa banyak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 Oh ini, <laughs> ini yang pake helm jadi <laughs> kayak dilihat disengaja gitu. <laughs> Jatuh beneran loh. Ini kalau orang lata macam itu dia memang nggak bisa ngontrol atau bagaimana gitu ya? Saya enggak paham ya. Saya saya juga nggak mengerti gitu. Gimana sih jadi orang latte itu seperti apa gitu ya? Dia nggak bisa ngontrol itu gimana sih? Ini video TikTok. Assalamualaikum. Terima <terutup> kasih. Tak aku tiba-tiba aja ya langsung sumpem ya assalamualaikum kasih langsung jadi kunyit gitu ya kita ragu langsung jadi benching gitu lagi okay, lanjut oh, oh ini dia pakai baju hitam di senggolta ini ini ini Tapi ini gak terlalu sih Yang tadi tuh le gila Oh langsung le gue aja Ini lata beneran tuh disengaja sih coba suaranya besar banget sih. Mana tadi? Dia duduk di depan lori. <usuk> <tuh> <tuh> itu klakson ya. Ini eh uh, orang yang melata seperti ini tuh kayak kita melihatnya kayak disengaja gitu ya kayak dia uh, apa kayak dia sengaja untuk berbuat yang hal-hal seperti ini cuy ya terkejut atau gimana tapi apa ya intinya kayak saya melihat kayak mereka sengaja gitu ya padahal kenyataannya tidak gitu ya ini ini, ini kali ini yang tadi kan mobil terpetik mobil ]nya. Saya nggak bisa ngulur terus sampai ditarik. Itu ibunya atau orang tua, cuy. <laughs> Saya kira yang tadi, yang di lori, cuy. Okay. <laughs> Nanti di akhirnya di ending baru disadar sadar gitu ya Waduh, kalau yang ini saya apa ya, kayak enggak setuju cuy ya. Ya memang dia lata tapi nggak harus. Ini kesannya kayak dia apa namanya kayak di. Apa sih gimana sih bahasanya cuy tapi kayak kayak saya saya nggak merasa lucu gitu ya melihat hal seperti ini cuy masa harus disuruh mandi itu diperintah Apa Apes karena itu. Oh. Kasihan sih kalau menurut saya kasihan banget gitu ya Sabun mana sabun? Sabun tak ada, sabun. Sabun tak bawa sabun. sabun tak ada Habis mandi apa tuh tak ada sabun? oke Menurut korang Atau pendapat korang seperti apa cuy? Kalau ya kita tahu dia melata gitu ya Melata gitu ya Kalau Indonesia bilang Tapi haruskah orang lata seperti itu Divideokan macam tuh Atau dikerjain seperti itu cuy Kayak... Saya kayak merasa apa ya? Saya kayak merasa kasihan aja gitu ya. Beda dengan video-video sebelumnya. Memang refleks. Ini enggak gitu ya. Kayak dikerjain. Ini kok videonya begini sih? Ini videonya kok begini enggak... Ga sinkronnya, ga sinkronnya pada lucu ini Kayanya videonya enggak sinkron nih, <tuk> <tuk> Dicelut <tuk> bekas dua lubang tengah. tengah yeah, ini ada kaya lubang, lubang, lubang, lubang, lubang, lubang. lubang, lubang, lubang, lubang, lubang, lubang, lubang. Ini kayaknya mereka berdua ini lata deh. Cuman di di kayak apa? Di, dipertemukan gitu ya. Atau gimana sih? Cuman yang satu ini. Tapi ini kayak por... di video yang kedua tadi, cuy. Lalu <laughs> apa? Lalu apa? Oi, oh, ada. Saya saya. Ada ada ada, ada. Oh, Jalan teguh, kena kena kena. Berdudu sini. <tuk> Oi, tak mana tu hantar setan setan. Hantar, hantar, hantar setan. Ah mana setan tu? Oh la la la. Makasih makasih. Maka jangan hantar bakal bagi bakal. Wo, panas satu. gimana ya kalau kita punya teman yang melata seperti ini cuy mungkin saya kalau punya teman macam ini maksudnya uh, setiap hari sama <laughs> Saya nggak tahu cuy mungkin rahang saya sudah patah gitu Aduh. oh masih channel yang sama akun yang sama ya. <laughs> happy terus orang di sini cuy tengok ini ya, aktif banget ya kalau orang Lata ya harus ke <laughs> harus ke setiap hari mereka macam ini cuy <laughs> masih ini lagi Yang satu itu lucu cuy, yang satu kelakar banget yang kurus tuh. <laughs> <tuk> rasain lu, <tuk> rasain lu. <tuk> rasain lu. Syok syok. Aduh, udah selesai Oke okay, cuy, itulah tadi video melata yang ada di Malaysia cuy ya Ini beberapa video atau beberapa kompilasi video-video yang melata Tapi kebanyakan yang di channel atau di akun, ya, apa namanya, TikTok yang satu tadi cuy ya Yang terakhir kita react tuh Yang terakhir kita tengok gitu cuy Uh, menurut saya menarik ya kalau punya teman yang seperti ini cuy Dan pendapat kurang yang mana di antara video yang kita lihat tengok, atau tengok tadi Yang mana yang paling lucu cuy Kalau saya menem uh, yang paling paling sangat lucu itu waktu yang sungkem cuy <laughs> Yang kayak gini <laughs> Itu lucu banget Gak tau kenapa saya lihat eh uh, Yang apa namanya Yang kunyit-kunyit apa sih istilahnya kalau bencong Malaysia lagi cakepnya apa sih ya Kalau kunyit kayaknya homo sih Tapi yang bencong Bencong itu kayak laki-laki yang Laki-laki ber, eh, yang bertingkah se Seperti perempuan gitu ya Saya melihat itu kayak lucu Lucu banget gitu sih ya Lucu banget Lucu banget kalau melihat hal-hal seperti itu cuy ya Yang laki-laki yang bertingkah seperti wanita gitu ya Bagi saya, bagi saya pribadi cuy Itu lucu banget Oke okay, dan mungkin itu aja, mungkin video ini singkat cuy Tapi kalau kurang ingin memberikan video-video seperti ini lagi cuy Yang melata lagi yang gak ada dalam video ini kurang bisa kirimkan ya di bawah atau komentar di bawah Atau kirimkan linknya di Instagram yang saya punya Dan... Bisa juga kirimkan di tiktok saya atau tag, saya, tag nama saya di tiktok saja cuy ya Nanti saya kumpulkan, saya like semua, saya kumpulkan dan kita akan react Dan setelah video ini, esok atau lusa kita akan mereaksi video tiktok lagi cuy Jadi jangan lupa tag nama saya di tiktok cuy ya Dan pastinya follow juga cuy ya Oke dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next